lanjut, Tapi Bang Pior ini selain satu-satunya wanita di kompetisi, dia ini salah satu-satunya wanita yang ada di Atinjan juga. Dia udah punya cendulis. Kalian itu sadar nggak kalau kalian punya wajah atau muka tuh yang cantik? Kok gitu? Karena Anjan tuh setiap nyari Google, wanita cantik yang muncul tuh kalian berdua gitu. Yeah! Nah, Kalau misalkan sama orang tua terus kita berbohong terus kita sarah, aduh kita bohong nih Mami. merasa gimana nggak? Namiku tapi sering bohongin aku juga jadi impar. <laughs> Jawab, berapa? Aku, ya, berapa? Aku, berapa? Sebulan? Um, sebulan dulu. bisa kayak tiga digitan lah itu gaji tetapnya. Wow. Tiga digit? Wow. Soalnya, main main aku, game tiga digit? Ya, wow! Itu soal di carry sama pacar aku dia terkenal banget soalnya. Yeah. Oh, pacar kamu udah terkenal banget iya yeah. Dia juara dunia. Jadi karna aku main itu sama dia jadi kayak kedongkrak, biasanya banyak, wow. tergantung tabel itunya. Oh, berarti kedongkrak sama pacar kamu? Iya, di ya. lah. Memang kadang-kadang begitu ya, yang pacarnya udah terkena, terus dia pacaran, terus ya, dia pecaran, ya. Terus ya. Dia ikut ngedongkrak. ya. Alhamdulillah, ya. itu rezeki lah ya. ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ingat, acara ini hanya ada di YouTube, gak ada di TV karena ini bukan talk show. Talk show.